Halo guys, kali ini berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Yate Krisanto. Oke okay guys, kali ini saya mendapat terpisan Lenovo X201. Kerusakan ini laptop dicorong casan pun nggak mau nyala, lampu indikator tidak menyala, alias mati total, guys. Oke, okay, saya kasih tahu bagaimana cara memperbaikinya atau cara servisnya. Sebelum kita mulai ke tutorial atau caranya, kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share video ini ya guys. Oke, jika sudah, kliknya, kita langsung saja ke tutorialnya. Ini telah saya buka motherboardnya atau mesinnya dari casingnya. Ini saya telah saya lepas. Kemudian saya cek. <tuh> Hmm, terdapat beberapa MOSFET yang short -out alias rusak Oke okay. Kita buka dulu fleksibelnya ini guys Tunggu bentar ya Kita buka fan-nya biar enak memperbaikinya Nah seperti ini Ini saya cek ternyata MOSFET ini short jadi ini short 19V MOSFETnya kemudian telah saya ganti dua MOSFET ini oke okay. jangan coba kerja yang lain coba ganti dulu MOSFET ini karena dia di sini masuk dari jack DC-nya jadi melalui MOSFETnya Oke kemudian kita coba pasang dulu fannya dan plastik kitanya untuk kita mencoba semoga berhasil tunggu dulu kita pasang. Oke ini telah saya pasang plastiknya dan kipasnya dan juga fleksibel LCD. Oke kemudian kita coba colok chargernya semoga berhasil. Nah. Alhamdulillah telah menyala kembali. Kita coba tunggu nampil atau enggaknya gambar. Kemudian kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan nampil gambar ya guys. Oke, okay, jadi demikianlah cara memperbaiki Lenovo X201 ini kerusakannya mati total. Cukup sekian dan terima kasih guys. Mantap.